Warna RGB50-an, lampu ini tidak bermerek. Seperti halnya merek Cina, biasa tidak ada mereknya seperti ini aja. Lampu ini sangat cocok ya untuk di lapangan, parkiran, hotel, basement, vanity juga. Ini mampu tahan air. Catatan dari lampu ini yang pertama adalah. Ini lampu no UV, no UV itu maksudnya apa ya? Lampu ini bukan sinar ultraviolet dan mengandung radiasi terhadap mata kita. Terus nih katanya dalam catatannya lampu ini adalah LED SMD RGB. LED SMD itu maksudnya NCB lampu ini menggunakan sistem SMD. SMD itu sistem solder atau patriannya tidak nembus ke bawah jadi dia disolder hanya ditempel nah, Ini seperti contoh ini nah ini contoh NCB yang SMD nah, jadi dia nggak nembus ke bawah nah, jadi sistemnya semua alat-alatnya ditempel di atas tidak nembus ke bawah lain hanya yang ini nah, kalau NCB seperti ini nah ini ada apa namanya nembus ke bawah patriarnya ini mungkin namanya kalau istilah bengkel elektronik itu model solder atau model NCB SMT seperti itu Nah lampu ini SMD ya SMD ini karena lampu ini dibuat secara tipis atau slim Makanya dia memakai motd atau secara solder menggunakan SMD kemudian lampu ini beda kelebihannya adalah high energy efficiency low power consumption nah itu bahasa Inggrisnya itu jadi sangat efisien terhadap energi dan konsumsinya daya rendah jadi dengan listrik sebanyak ini nah, dia hanya menggunakan konsumsi energi 50 watt terus lagi di deskripsi selanjutnya lampu ini low lifespan artinya umurnya panjang tahan lama dan dengan suhu temperatur yang rendah jadi lampu ini tidak panas ya kemudian kalau lihat dari covernya materialnya cover material ekstra yang aluminium nah ini covernya terbuat dari besi aluminium ini nah, lumayan kuat ya dengan harga ini harga yang murah jadi lampu ini harganya sekitaran sekitaran antara lima puluh ribuan di onsep. Jadi dengan harga lima puluh ribuan, material seperti ini ya cukup lumayan lah sesuai harga seperti itu. Baik, kita coba ya bagaimana ini lampu nyalahnya atau dengan apa penampakan dari lampu lumini seperti apa. Baik kita coba selanjutnya.